Wabarakatuh. Jumpa lagi di F2T Channel Kali ini saya berada di perumahan Point Mansion Yang lokasi di Jalan Alovera Jalan Padat Karya Nah perumahan ini uh, merupakan perumahan mewah Yang di dalamnya banyak sekali uh, interior dan eksterior uh, multiguna nah ini adalah salah satu penampakan yang ada di perumahan point mansion ini ini merupakan tipe 120 plus dengan luas tanah lebar 12 meter dikali 17 meter dengan konstruksi bangunan bata ringan dilengkapi dengan kamar, kamar tidur tiga dua kamar mandi dan dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV untuk informasi saja rumah ini merupakan adalah rumah contoh dan rencananya akan dibangun sebanyak 76 unit di belakang atau di barisan rumah ini untuk spesifikasi rumah point mansion adalah sebagai berikut Oke teman-teman, kita akan coba mewawancarai Bapak Anggis selaku wakil komisaris poin mansion. 12, Yang keramiknya kita pakai yang 60. Keramik 60 ya. Ya, karena 60 karena ruangan kita di sini kan nggak gimana full besar, jadi kita pakai yang 60. 60 itu ke pakai granit kita semua. Ya, pakai granit. Kalau untuk pintu kita pakai Bengkirai. Kita pakai Bengkirai. Bengkirai pun kita ini pesan khusus kita dari meliau itu yang benar-benar eh, penyusutannya udah maksimal. Penyusutan udah maksimal. Ini pun ada apa? Udah di oven. Jadi benar-benar udah maksimal pintunya. Nah untuk uh, apa tampak depannya kita pakai kaca pun kita pakai one way uh, kaca one way. Oke. Okay. Kalau ini rencana mau dibangun berapa unit pak? Uh, kalau untuk total unit itu 67 unit. 67, 67. ya? Sampai di sana itu, pak, yang... Ya sampai, sampai di ujung. Ya? ya sampai di belakang sampai di ujung. Oh sampai di belakang. Hmm. 67. 67. Ini, uh, baru yang terbangun baru satu dan itu. Dua nih ya yang rencana. Untuk, untuk rumah contoh kita satu udah selesai, terus yang di sebelah area blok 7 sama blok 8 ini totalnya ada 8 unit yang udah masuk pondasi. 8, 8 unit. 8 unit. udah masuk pondasi semua. Ini pun ada yang belakang 8A itu juga udah udah dimasuk ini, masuk bata. Udah uh -huh. dinding udah naik, terus yang blok 7B ini juga lagi tunggu bata pengiriman batanya. Itu, Pak. Oke, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dengan Pak. Siapa, Pak? Uh, Anggi, Anggi. Oke, okay. berarti Pak, nanti kalau uh, ini sistem uh, bisa melalui cash, ya, bisa melalui cash, uh, cash tempo, cash by progress, maupun kita KPR. Nah, teman-teman uh, kami dari grup uh, Promek Dynamic ini bisa bisa menghubungi nanti link deskripsi teman-teman oke okay. mungkin ada lagi pak yang mau tambahkan pak ya kalau yang speksi. kita tambahkan lagi kalau untuk uh, apa speksi kita inilah kalau untuk bak air yang ada grontengnya ini kita biasa maksimalkan uh, orang kasih 5 kubik jadi uh, untuk ukuran gronteng kita itu sampai 8 kubik. 8 kubik ya terus untuk pdm di sini juga lancar sekali karena boosternya ada di padat karya jangan khawatir uh, untuk air bersih nggak perlu kita pakai mesin ya udah kenceng airnya. Nah terus di sini juga e, kalau untuk dari lantai ke plafon ke plafon rumah itu kita empat meter empat meter. Jadi tinggi. Terus e, untuk dinding kita juga pakai bata ringan. Udah bisa dijamin rumah udah pasti sejuk. Pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga bagus. <tuh> Kalau ini pakai cerucuk Pak ya? Ya pakai cerucuk Satu titik pondasi kita itu cerucuknya Yang 12 meter itu 9 batang 9 batang ya, 9 batang. Ini kita untuk pondasi benar-benar kita Kita maksimalkan Untuk jaga umur bangunan jauh lebih panjang Siap. Okay. Terima kasih Pak Hangi ya Oke. Okay, okay. Kita mereview ulang lagi Pak Makasih Pak Oke okay, teman-teman Ini kita lanjut ke review dari jauh